ada yang lain barangkali? saya saat saya mau kalau bertakwa itu kan lillahi ta'ala saat tapi kalau orang berpuasa ini kebanyakan mengharapkannya pahala dan mengesampingkan lilahi ta'alanya nah apakah itu sudah termasuk bertakwa juga apa enggak Terima makasih ini bagus jawaban buka Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134 paling kanan sebelah atas di mushaf sebelumnya buka dulu Quran surah ke 98 al-bayina ayat kelima dikuatkan di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. quran surah 98 ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina Kalian tidak diperintahkan untuk beribadah kata Allah kecuali berusaha ikhlas karena Allah. Karena itu Nabi kemudian menerjemahkan ikhlas itu lewat sabdanya disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Ya, "Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli Kata Nabi semua amal itu bergantung niat dan semua akan dihisab berdasarkan niatnya <tuh> kalau niatnya benar karena Allah maka Allah akan berikan pahala sesuai dengan niatnya <tuh> nah sekarang persoalannya apakah orang yang berharap pahala masih masuk kategori ikhlas karena Allah mari kita kembalikan kepada ayat tadi masih ingat? kalau ibadah lakukan karena siapa? Allah berarti pengertiannya semua yang diinginkan Allah itu kita ikuti kan? kata Allah kerjakan? kerjakan kata Allah lakukan? lakukan sekarang ada pernyataan menarik dalam Al-Qur'an. Quran surah 3 ayat 133. Wasari'u ila min rabbikum wa jannatin Wasari'u ila Bergegaslah Anda untuk tobat minta ampun. Anda itu sadar punya banyak dosa, kenapa tidak punya waktu untuk bertobat? Coba tanyakan pada hari kecil Anda. Apakah anda merasa bersih, suci dari dosa? Katakan. Anda merasa banyak dosa, tapi kenapa kehilangan waktu untuk bertobat? Kata Allah bergegas tobat Jika anda salah siang hari, jangan tunggu malam. Boleh jadi sore kita kehilangan usia kita. Kedahuluan oleh maut. Maka setelah itu, وَجَنَّتِنْ أَرْضُهَا سَّمَا وَتُوَالْعَرْ Bergegaslah anda kemudian beramal untuk mendapatkan surga. Jadi Allah itu minta kepada kita, silahkan beramal supaya bisa masuk surga di orang yang ingin beramal untuk bisa mendapatkan surga itu termasuk bagian yang mengikuti ketentuan Allah maka masuklah dalam kategori ikhlas dan level ikhlas paling tinggi adalah mengharapkan rida Allah semata tidak ada yang lainnya buka Quran surah 75 ayat 22 sampai 23 Quran surah 75 al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 orang yang beramalnya hanya karena Allah saja tak peduli dengan yang lainnya kecuali mengharapkan rida Allah maka orang itu akan dijamin mendapatkan ridha Allah dan diperkenankan melihat Allah tanpa hijab di akhirat.